Hai guys Assalamualaikum Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang itulah sejuta umat e, Kali ini pembahasan tentang Ustadz Basalamah Dimana Ustadz Basalamah e, Mengkafirkan Atau menyesatkan Ingin memusnahkan wayang kulit Yang mungkin saat ini lagi Trending topik dimana Statement atau isi ceramah Dari Ustadz Basalamah Mengatakan menuturkan bahwa harus meninggalkan budaya leluhur, harus memusnahkan wayang kulit. Ya, nah, buat teman-teman, di mana wayang kulit tersebut adalah budaya Jawa, budaya Nusantara atau Indonesia, teman-teman. Ada dan wayang kulit sendiri adalah budaya leluhur yang adiluhung. Lah, ceramah dari Ustadz eh bahasa lama tersebut eh, mengandung kontroversial ya, dalam artian sangat kontroversi dan sangat viral di sosial media teman-teman. Dan beliau sendiri sudah mengklarifikasi, cuman kalau saya analisa, saya lihat klarifikasinya hanya untuk mengamankan dirinya saja sih teman-teman. Uh, jadi Ustadz Basalamah beliaunya sendiri tidak memahami tentang interasi literasi tentang sejarah dan budaya Indonesia terutama budaya wayang kulit dan budaya Jawa, di mana dahulunya para wali khususnya Wak Kanjeng Sunan Kalijogo melakukan dakwah Islamnya dengan wayang kulit, teman-teman begitupun dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang melakukan dakwah Islam, menyebarkan Islam di tanah Jawa, juga menggunakan gamelan dan budaya-budaya Jawa, teman-teman. Jadi para wali dulu menyebarkan Islam di Nusantara atau Indonesia khususnya. Tanah Jawa atau Pulau Jawa itu tidak semud semudah membalikan tangan penuh dengan perjuangan-perjuangan teman-teman karena yang dihadapi kan bukan orang Islam tapi yang dihadapin para wali Allah, para ulama-ulama, para kiai-kiai pada saat itu orang Hindu, orang Buddha dan bahkan orang yang tidak beragama pada saat itu. Jadi sangat susah bagaimana jika saat itu dikit-dikit syirik, dikit-dikit musrik, dikit-dikit sesat, dikit-dikit biah Mungkin sampai detik ini Islam tidak akan bisa berkembang Islam tidak akan sebesar ini teman-teman Jadi kita harus berterima kasih kepada para leluhur kita di mana beliau dulu bisa merangkul ya jadi Islam itu merangkul bukan memukul teman-teman. Jadi saya sayangkan ceramahnya Ustadz Basalamah tersebut. Yo gimana ya? Iki Jawa itu Arab gitu loh. Jangan disamakan di Arab gitu loh. Jadi budaya ya budaya agama ya agama gitu loh. Sedangkan wayang kulit sendiri bukan bagian dari ibadah bukan bagian dari agama cuman budaya gitu loh jadi jangan disangkut pautkan atau jangan di include ya buat temen-temen tuh ya termasuk Mbah Buyut saya dulu dakwah Islamnya beliau eh, leluhur saya saya nggak perlu sebutkan siapa beliau leluhur saya Mbah Buyut saya dulu punya andil menyebarkan Islam di tanah Jawa beliau dulu dakwahnya ya juga dengan wayang kulit, juga dengan pencak silat, teman-teman. Tuh. Jadi leluhur saya dulu dengan budaya ya, dengan tradisi beliau dulu juga membakar menyan, membakar dupa. Tujuannya bukan untuk memanggil setan, tapi memang yang kita hadapi adalah orang Hindu Buddha gitu loh. Jadi, untuk dakwahnya seperti itu. Jadi gini loh, teman-teman, Indonesia ini kan sangat kaya dengan tradisi, budaya, dan bahkan eh, berbagai ras suku agama ada di Indonesia, gitu loh, mulai dari bahasa. Agama, masuk, bahkan tradisi dan budaya apapun ada di Indonesia, teman-teman. Jadi, silakan kalian itu berdakwah, silakan kalian itu ceramah, cuman janganlah kalian eh, para ulama-ulama menyenggol-nyenggol tentang budaya, bukan hanya budaya Jawa saja ya. Bagi itu, budaya Madura, budaya Bugis, budaya Dayak butawa budaya Betawi budaya apa Papua lain-lain teman-teman karena memang budaya di Indonesia ini sudah melekat sudah include jadi tidak bisa diganggu gugat kalaupun itu diganggu gugat disenggol-senggol ya yang jelas akan terjadi uh, pro kontra akan terjadi kontroversial akan terjadi chaos gitu loh jadi jangan gitu loh silakan kalian beragama tapi jangan senggol-senggol tentang budaya terutama budaya Jawa seperti halnya eh, kemarin beberapa minggu yang lalu kan ada kejadian tentang sesajen di mana di Lumajang di Desa Pronojiwo Jawa Timur eh, ada seseorang yang menendang sesajen dan itu Menjadikan reaksi Begitu banyaknya Begitu Apa ya Sangat viral banget Bahkan reaksinya sangat Berbagai kalangan Mengecam aksi tentang sesajen tersebut Teman-teman Jadi Jika kalian para ulama e, Membenturkan Atau kalian Nyenggol-nyenggol Tentang budaya tentang ras ini sangat sensitif banget gitu loh Kan ini bukan solusi Tapi mencari masalah teman-teman gitu loh yaitu sih saran saya gitu loh Silakan kalian berdakwah Tapi jangan nyenggol-nyenggol tentang budaya Gak akan bisa dihapus Yang namanya budaya tidak akan bisa dihapus Tidak akan bisa dihilangkan dari bumi pertiwi ya dari bumi pertiwi saya katakan budaya tradisi bukan hanya di Jawa ya tapi di bumi pertiwi di Nusantara di Indonesia tidak sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dihapus bisa dihilangkan kalau budaya dan tradisi yang ada di Indonesia sampai hilang sampai dihapus ya nggak tahu ya mungkin Ya mungkin, ah tidak perlu saya sebutkan Ya mungkin bisa terjadilah eh, sentimen secara horizontal teman-teman Ini yang harus dipahami para pendakwah-pendakwah gitu loh Jadi kita itu harus bersyukur Hidup di Indonesia yang begitu kaya akan keragaman Kaya akan kekayaan alam, kaya akan bahasa, tradisi, budaya, dan berbagai agama ada di Indonesia. Apa yang gak ada? Ada Islam, ada Nasrani, ada Katolik, ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu, dan banyak sekali hidup rukun saling toleransi di Indonesia terus bermacam-macam suku. Apa yang enggak ada di Indonesia mulai suku Jawa, suku Batak, suku Banjar, suku Kutai, suku Dayak, suku Madura, suku Papua dan banyak sekali. Berbagai bahasa. Bahasa di Indonesia ini sangat beragam sekali, teman-teman. Mulai bahasa apa? formal dan bahasa tradisional dan bahasa daerah semuanya ada di Indonesia terus kekayaan alam mulai tambang batu bara nikel emas sawit dan kekayaan rempah-rempah buah-buahan hewan semuanya ada di Indonesia itu bukti bahwa kita itu harus bersyukur gitu loh ya intinya kita itu berpedoman pada surah Alkafirun ajalah gitu loh aman Uh, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Gitu, itu udah gitu aja beres gitu temen-temen. Ya intinya semoga uh, kejadian atau peristiwa uh, ceramahnya Ustadz Basalamah ini menjadi pembelajaran ya atau hikmah buat pendak apa cendekiawan-cendekiawan, pendakwah-pendakwah lainnya supaya saling menghormati, saling menghargai dan toleransi. Jangan pernah sekali-sekali nyenggol-nyenggol budaya, nyenggol-nyenggol tradisi di Nusantara karena sampai kapanpun tidak akan bisa dihapus, tidak akan bisa dihilangkan ya. Jadi kalau kalian ingin menghilangkan ya kalian hindari secara pribadi aja secara personal aja gitu loh tanpa kalian harus memberikan statement publik yang akhirnya endingnya nanti akan menjadi kontroversial akan menjadikan konflik secara horizontal gitu teman-teman. mungkin gitu aja saya akhiri eh uh, jangan lupa di subscribe channel YouTube ratu bidadari TV like and comment Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang itulah sejuta umat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh